Hmm. Trafis, ya. Banyak, ya. Ada di di mana? Tuh? Di Selang Baru kemarin. Di Grand di Grand apa ya? Grand Cikarang Village hmm, kemarin ya. Bansos nih. Berarti ya? Lumayan ke dalam. tergantung yang lagi oh, gitu. lagi. Ya? Hmm. itu. ada. kadang Padang kadang Padang Purakarta, Jadi tahan tahan mah Pelan kok. Yang itu udah semua enak. Makanya kalau bulan jangan dipaksa ya tak apa apa.